Setiamu, ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak su. Ibadah lewati gelombang Tak pernah kau tinggalkan diriku Walau seribu rebah di sisiku Tetaplah, Allah penolongku, walau sepuluh ribu rebah di kananku, tekanku goyah, sebab Yesus sertaku. Skill langit tak. Seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau sepuluh ribu rebah di kananku, tetap kukuh. seribu rebah di sisiku kau tetap